Daud, ibn Abi Hin, seorang alim ulama yang terkenal, ibn Abi Adi cerita tentang dia. Daud, ibn Abi Hin ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Antum mungkin jamaah ngeliat jalan becek di kampung. Jangan becek di kampung. Antum datang ke sebuah tempat. Tolong jalan di sana, di aspal atau di apa? Orang kampung gak ada yang tahu. Selama hidup mereka, mereka lewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi gak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Allah, Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu wallahu wallahu wallahu Allahu wallahu wallahu wallahu Allahu wallahu wallahu wallahu punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu enggak tahu. Bapakmu enggak tahu. Ibumu enggak tahu. Tetanggamu enggak tahu. Rasul Alaihi Wasallam bersabda, Mani aminkum Ayyakuna lahu khib'un min amalin soleh faliaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu orang ulama menjelaskan orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala kalau amal yang kelihatan orang jamaah itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riak kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah karena gak ada yang melihat hantu kalau di sini banyak yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada tujuh tuh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di Padang Masyar nantinya. Illa salah satunya adalah Warojulunta sadaqa Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan. Perlu jaman. Orang ini insyaAllah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal sadiqan dillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal saleh Kalau kita melihat kisah-kisah salafus salih. Diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Hussein ini dia suka bersedekah ketika di malam hari dia suka manggul makanan dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin janda-janda, ditaruh, diketuk, ditinggal terus tidak ada yang tahu kapan diketahui? ketika dia meninggal dunia Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodako sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras, nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih usul hati. Daud, ibn Abi Hin, seorang alim ulama yang terkenal, ibn Abi Adi cerita tentang dia. Daud bin Labin hin ini puasa selama empat puluh tahun keluarganya nggak ada yang tahu puasa sunnah selama empat puluh tahun. dia kerjanya keras keras, walloh apa artinya keras ini keras kalau nggak salah sebagai pembuat uh, pembuat kerajinan lah dia ini kalau anda nggak salah. Yaitu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah, kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Subhanallah fadwal makan, ah, nah lagi puasa insyaallah haruslah hari puasa sunnah sekampung udah tahu semuanya. usahakan kita punya amalan-amalan dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya gak tahu. suaminya keluar kota dia puasa sunnah soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya dia harus izin sama suami. maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang Ibnu sirin Seorang tabi'in dikatakan, Ibn siri ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya. Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. فَإِذَا جَنَّا اللَّيْلِ فَاكَأَنَّهُ قَتَلَ ahla قَرْيَهِ Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, Salah satunya, orang yang mengingat Allah sendirian bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala -kadang orang masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah, Setelah sholat. sahibnya tanya, "Antum kenapa nangis tadi?" Ya, imamnya nangis, enggak enak lah nangis kan <laughs> jadi. Kadang kadang terharu, kan antum kadang kalau ada orang nangis, antum ikut nangis, padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam Tapi yang jelas anda harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran Ibn Khalid bercerita bahwa Muhammad bin Wasik, salah seorang alim ulama, yang dikatakan Muhammad bin Wasi ini, kalau dia berdoa tentara itu aman. Muhammad bin Wasi, kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan ada salah seorang Panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasiq? Carikan dia. Cari Muhammad bin Wasiq sedang berkumat kamit. Dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. bin Wasiq ini lebih aku cintai daripada seribu tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imam di cerita sesungguhnya ada orang katanya Muhammad bin Wasi ada orang yang menangis selama 20 tahun istrinya gak tahu dia nangis satu kasur jamaah istrinya gak tau kadangkala -kadang kita kalau nangis Masya Allah kapan menangisnya? menangisnya mesti kalau kena musibah ditinggal mati anak menangis bangkrut nangis Sakit nangis, nggak pernah kita nangis karena Allah ta'ala Maka perlu kita berpikir selama hidup kita, berapa kali nih kita nangiskan karena Allah? Itu ngantuk. Ada orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah nangiskan karena Allah. Maka kalau nggak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnu Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnu Mubarak, Imam Malik ini ma raitu irtafa Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, karismatiknya masyaallah. Kata Ibnu Mubarak, "Laisa kathiru salatin wala aku kalau melihat dia itu enggak banyak sholat sunnahnya enggak banyak puasa sunnahnya tapi kayaknya nih dia itu memiliki roh, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang gak ada orang yang tahu Allah angkat Alimam al, -imam al mengatakan kanu dulu tuh para sahabat bintabin, yesthupun ayakun lirajul ah min la ta'lam bihi la dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu, antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Yang bejat di kampung antum datang ke sebuah tempat tolong jalan di sana di aspal atau di apa orang kampung nggak ada yang tahu selama hidup mereka mereka ngelewatin jalan itu tuh antum yang bikin jalan itu tapi nggak ada yang tahu isti antum pun nggak tahu perlu kita punya amalan seperti itu nggak ada orang yang tahu supaya Allah jagain kita agar kita istiqomah kemudian yang ke delapan tidak berlebih-lebihan Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib, kita jadikan wajib. untuk ingat kisah sahabat tiga orang. Ingat jemaah. Ya, Gimana kisahnya? Anda kasih hadiah. Faham. Antum sudah dapat hadiah belum? Oh, Oke. Okay. Faham. Yang pertama, saya tidak akan, enggak akan enggak. Yang satu nggak akan menikah. Bismillah. Puasa nggak buka-buka, buka apa maksudnya? Nah, nah, tapi puasa terus, ya berbuka lah. Masa nggak berbuka dia? Puasa terus menerus, ya waktunya berbuka berbuka. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga, masya Allah fiqum Lihat tuh kisah tiga sahabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah ingin bertobat ingin hijrah dari semua amalannya yang buruk untuk lebih baik mereka berkata aku tidak akan menikah satunya karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia jelas Allah mengatakan wanita itu ujian istri itu sebagian jadi musuh suami yang biasanya sholat tahajud salat tahajud sama istrinya dipegangin. Nggak bisa soal tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah, nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah, masya Allah puasa sunnah. Iya, saat anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah, alhamdulillah sudah. Nah, numpamanya. -mum. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. As kok ingin nikah terus, ya, Yang tidak mau menikah, yang pertama karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia, yang kedua ingin puasa sunnah terus selama-lamanya yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini gak benar nih beliau langsung naik mimbar dikumpulkan semua sahabat ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh Sebagian orang berpandangan ini baik Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik Mungkinkah dia bertobat? Nggak mungkin Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah Tapi ini tiga sahabat berpandangan itu baik Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar Dia kumpulkan para sahabat Mabalu akwa min yakuluna kagak Belum mengatakan ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu Belum tidak menyebutkan nama mereka karena bukan namanya yang penting. Tapi yang ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah. Kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan. Ama wallahi inni lillahi wa Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu salat malam dan aku tidur. Aku itu puasa, dan aku juga gak berpuasa. Aku berbuka. Artinya, pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau gak puasa. Wa nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah, baru taubat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah, antum kategori. Mereka katakan sunnah, dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan tafabdal. Rasulullah SAW menegur mu'ad bin Jabal, kadangkala -kadang ada satu anak baru taubat jadi imam, baca Al-Baqarah, sholat Maghrib, berlebih-lebihan, enggak berlebih-lebihan. Muad bin Jabal, sholat Isya." Sholat isya baca al-baqarah waktunya nggak apa-apa sih isya cukup untuk baca al-baqarah tuh insyaallah ada waktu tapi masalahnya dia nggak sholat sendirian banyak jamaahnya ada salah satu orang yang sholat bersama muad dilihat kelamaan sholatnya muad aduh panjang banget ini dia langsung sholat sendiri antum lihat muad bersama orang ini muad Berpandangan kalau itu orang yang meninggalkan sholat, itu yang salah. Itu pandangan muat. Bahkan disebut munafik atau apa, orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditegur siapa? Muad. Bukan tuh orang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afat tanunnya muad. apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah? kalau kau sholat sama orang kau tahu di belakangmu itu ada orang tua ada orang yang punya hajat, ada yang sakit maka bacalah surat sabi rabbikal bacalah surat hal ataka hadithul khashia maka para jamaah, jangan berlebih-lebihan inna hadad yusr agama ini mudah illa tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya, kecuali dia kalah Makanya, orang-orang yang terlalu uh, berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah nggak beribadah. Dia ditinggalkan karena nggak kuat. Dia, aduh, kok berat banget? ikau yang memberatkan dirimu, maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit, gak bisa wudhu, tayamum. Jangan maksakan diri ada orang gak anak mau wudhu. Karena pahalanya wuduk seperti ini, seperti wuduk, sakit antum akhirnya. Maka jangan. Kemudian ke masjid, hujan terus. Antum gak harus ke masjid. Wah, tapi anda mau ke masjid. Pahalnya lebih besar. Nah, pahalnya lebih besar. Tapi kau bisa terpleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, ruksoh diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan lagi puasa. nih, Sebagian sahabat sedang puasa. Dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabatnya bahwa beliau berbuka. Ana izin minum. Beliau tunjukkan beliau minum sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka marah Rasulullah SAW itu rukhsah dan ini kondisi mau perang kita butuh kekuatan disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW orang sakit nggak kuat puasa, jangan puasa musafir, antum dalam perjalanan ada jemaah umroh biasanya jemaah umroh itu berangkat umroh pas ramadan. Ana pernah ikut pas berangkat kita berangkat jam 2 Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat nggak maghrib maghrib jemaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat, jadi mataharinya nggak tenggelam tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena Memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusahalah. Khairul Amali, A2 Muho, Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit ya. Antum sholat malam, kuatnya tiga rokaat, tiga rakaat lebih baik. Daripada antum sholat sebelas rakaat cuma tujuh hari. Setelah itu antum gak anu lagi. Ada orang yang puasa Daud, Anda mau puasa Daud? Bismillah. Puasa Daud sebulan. Alhamdulillah. Habis gitu gak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin-Kemis. Tapi terus dia puasa Senin-Kemis.